di channel kesayangan kita semua Channel Indonesia KAMERA Oke, kembali lagi bersama saya Aisyah. Di sini saya akan membahas tentang lensa. Tapi kita nggak akan menjelaskan tentang spesifikasi lensa ya. Tapi di sini kita akan membahas mengapa lensa itu mahal. Oke. Oke, enggak usah lama-lama langsung, langsung aja kita bahas.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 di sini saya akan membahas tentang lensa itu mahal dan hal-hal faktor-faktor penentu harga dari lensa yang Oke okay, teman-teman langsung aja kita bahas, apa sih lensa kamera itu mahal? Menurut kalian apa yang membuat lensa kamera itu mahal? Yang tahu silakan komen di kolom komentar. Oke? Okay? Di sini saya akan membahas tentang lensa rumah hal Dan hal-hal faktor-faktor penentu harga dari lensa Yang pertama, jarak foto lensa Yang kedua, bukaan lensa Yang ketiga, kualitas badan atau casing lensa Yang keempat, peredam getar Yang kelima, motor fokus lensa Yang keenam, jumlah produksi dan yang ketujuh merek dari lensa tersebut Oke okay. Yang pertama, dari jarak fokus lensa Biasanya itu ada lensa Yang meskipun dia udah di zoom Tapi fokusnya itu cepat Di zoom banget Contohnya seperti lensa makro Dia bisa menghasilkan hasil yang detail Dan itulah alasannya Kenapa lensa makro itu mahal Yang kedua, dari bukaan lensanya Biasanya bukaan lensa terbesar Itu ada 1,2 Dan biasanya lensa yang bukanya 1,2 itu terdoa namanya sama 158. Dan satu kan. Biasanya seperti itu. Karena akan menghasilkan hasil bokeh yang maksimal yang diinginkan para fotografer. Dan membuat kita sebagai fotografer itu puas dan hasilnya. Dan biasanya itu jernih juga. Yang ketiga dari kualitas badan atau casting dari lensa. Biasanya kualitas dari lensa itu ada yang masih um, pakai yang plastik ya, jadi dia masih belum seperti apa ya. Jadi dia tuh masih plastik gitu. Jadi dia tuh masih biasanya yang lambda itu yang casingnya tuh yang bagus seperti itu. Kemudian di motor fokus lensanya, biasanya motor fokus lensa yang cepat itu tergolong lebih mahal daripada yang lambda seperti itu ya. karena semakin bagus kualitasnya pasti semakin naik harganya juga. Jadi ada kualitas, ada harganya Ya nggak mungkin dong, kita para pembuat lensanya itu, para pabriknya nggak mungkin dia menghasilkan hasil yang kuat, yang kualitasnya bagus, tapi dibanderol harga yang murah. Kecuali barang-barang seperti, ini. kemudian ada peredam getar, peredam getar itu. Um, image stabilizer. Jadi, kalau lensanya itu ada fitur-fitur image stabilizer, ada fitur-fitur ultrasonic motor, ada fitur-fitur stiker motor. Biasanya itu tergolong yang lebih mahal. Enggak mungkin, dong, lensa-lensa yang um, harganya murah, dia dilengkapi dengan fitur yang lengkap. Ketiga fitur itu, dan harganya juga murah, itu nggak mungkin banget karena ada kualitas harga Bertambah jauhnya fitur makin... Um, besar harganya juga. Kemudian yang keenam dari jumlah produksi dari jumlah produksi lensa tersebut ya biasanya um, untuk jumlah produksi itu ada yang hanya memproduksi dua tapi nggak mungkin dua ada yang memproduksi itu jumlahnya mungkin dua atau empat r sampai yang banyak gitu ya. Oke, yang terakhir dari merek lensanya. Merek lensa itu menentukan harga juga, dan kalau brand yang udah besar seperti Canon, Nikon, Sony, Fuji, itu pasti harganya juga lebih mahal juga daripada brand-brand yang mungkin yang belum dikenal sama banyak orang. Dikenal, cuman um, kualitasnya itu masih sama aja kayak um, dupl duplikatnya, seperti Yung, seperti itu ya tapi enggak kalah bagus juga dari lensa sayungmu dan nilai sayungmu dan semuanya juga ada kualitas sudah harga seperti itu jadi kalian bisa membeli mana yang bagus untuk kalian mana yang sesuai bagi kalian jadi jangan memaksakan kalian jangan pernah memaksakan membeli barang yang um, bagi kalian itu belum mumpuni gitu malah nanti endingnya kalian itu wah semakin bagian, -bagian. tapi kalian itu memikirkan ya belakangnya memikirkan gimana cara layarnya, gimana cara. Nah, ini segala macam. Jadi kalian harus sebenarnya mengambil siapa yang dulu. Kalau kalian berani. tips dari saya, kalian um, kalau lagi pengen membeli lensa yang lensa boleh mahal untuk upgrade gear kalian, kalian bisa menabung dulu. Kalau kalian memang belum yang punya uang banyak dan kalau kalian udah punya uang hmm. yang udah ya ada tabungannya di rekening itu sekitar 200.000. Nah, itu kan nah, kalian nah, terus terserah nah, mau beli nah, apa aja. Tapi nah, kalau nah, bisa nah, diinvestasi. Nah, nah, Oke, sekian dari video kali ini buat kalian yang masih pertanyaan kalian bisa komen di kolom komentar dan terima kasih buat yang sudah menonton. Saya Aisyah, pamit diri. Mohon maaf jika ada kesalahan kalian bisa tambahin di kolom komentar. Sampai di sini salam sahabat fotografi geografi Indonesia kamera salam saudara